teman-teman ya. kali ini aku mau belajar sepatu roda yeee sepatu roda sepatu yang ada rodanya roda. yuk teman-teman si teman ini adik bos sama ayah ini adik bos, adik bos yang pegang kamera ya hmm, gini bisa Oh, nggak bisa deh, Mas. Iya, bisa. Saya <tuh>, mau belajar kakak. Bisa deh, Mas. So, ini gini loh. Lah. Gini, arahkan ke kakak gini. Bisa? Ya, bisa. Hmm. Tuh. Ya, bisa. itu dong bos biar ikut masuk YouTube ada kucing. Ye ini dulu sepatunya kakak Fafan teman-teman sekarang sudah turun diwariskan ke C kakak. kakak Tiara alias Tiara romantik. E <gitu> Ayo. Humpung pagi-pagi segar, sambil olahraga, sambil mendapatkan vitamin D Ini kita di sebelahnya rumah tetangga, rumahnya Pak Hadi Orangnya lagi kerja, dinas Jadi Kita numpang di sini latihannya ayo kakak, bisa kakak tiara latihan. adek bos oh, latihan kenjut-kenjut <laughs> kalau sudah jalan itu agak bungkuk gini loh satu, dua, tiga terus bungkuk, satu, dua, tiga bungkuk ada kucing, ini kucing main-main, teman-teman. adik kakak ini bukan saudaranya. Iya, <San> <San> kalau capek istirahat, tapi nggak ada capeknya. Kalau gini masih istilahnya maruk. Iya, <San> <San> ayo, ayo putaran kak? Iya. Bukan tukaran itu dek, main-main itu, sama saudaranya. Bergurau. Ada bos pakai baju apa sih nana? Selamat jadi sini sini sini. Nah baju spray, kesukaannya adik bos. Uh, Oke, sudah siapa ya, Kak? Terus, muter terus, satu, dua, tiga, terus, slot yang um, mana? Satu, dua jak kayak wes, ah uh, nuh, no. awas bapas. Ya. Hmm. apa? apa sih bos? Ya. hah? Ya. Dedek duit <laughs> minta uang adik bos teman-teman mau beli apa adik bos? oh, es krim pagi-pagi kok es krim? gini lah dedek, dedek kanan kiri terus serot kanan kiri terus bareng menunggu satu dua Betawo lima 1 berarti gambar lima Oke awas satu belok belok <musik> ini remnya dicopot Teman-teman sama kakak papan dulu, karena sudah bisa jadi remnya di spot nggak tahu ditaruh di mana, sehingga sekarang kakak tiara belajar tanpa rem. Remnya yang hilang. Ya, Kak Tiara sekarang berusia 8 tahun, lebih beberapa bulan, adik bos empat setengah tahun. Iya, yeah. ngejar kucing. Ini ada truk pengangkut sampah lewat. Jadi rutin. Seminggu dua kali ini truk sampah. Ayo, bisa tambah lama, tambah kencang Salam nung untuk satu dua tiga empat terus trot Tidak, capek istirahat dulu kalau capek nggak capek uh, pokoknya kalau masih belajar gini nggak ada capeknya teman-teman <laughs> semangat masih semangat oh iye yeah. kenapa sih bos? <laughs> <laughs> akhirnya jatuh juga oh kalau capek beli es krim betul beli air putih, air mineral oh, enakan air mineral air putih sehat jangan es krim terus beli susu terus. beli susu susu coklat apa putih adik bos? Bapak. Oke, sekian dulu teman-teman. Dilanjut lagi kapan-kapan. Nih, biar nggak bosan teman-teman ya. Ada kakak Tia, ada Dek Bos. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube-nya Dek Bos teman-teman. Apa namanya Dek Bos? Channel YouTube-nya apa? Channel YouTube-nya Dek Bos apa namanya? Bos. Rock mantik, oke, dadah semuanya, dadah. <SILENCIO>